Halo sahabat Home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari tentang materi SAP fundamental. Dan kita di sini akan mengerjakan exercise 4 trip 1 untuk create purchase order for a stock material. Kita akan coba masuk ke transaksi di menu logistik. Kemudian material management purchasing purchase order lalu create, dan pilih tiketnya ME21N. Kita double-klik. Ini adalah transaksi untuk meng purchase order. Untuk bagian kiri kita bisa klik close, kemudian kita akan mulai menginputkan data untuk proses pembelian barang ke vendor. Vendor yang akan kita pilih adalah Baltus A, nomor login. Kemudian kita buka tab header ini. Kita expand. Untuk menginputkan purchasing organization kita adalah 1000. Kemudian purchasing group-nya adalah B nomor login. Dan company code-nya adalah 1000. Lalu kita expand item overview. Kita inputkan barang yang akan kita beli ke vendor yaitu T-MMA-NOMOR strip LOGIN. Dengan jumlah kuantitinya 10. Lalu net price-nya 355 euro. Plannya adalah 1000. Story location-nya adalah 0001. Setelah itu kita coba tekan enter untuk konfirmasi datanya. Dan kita dapat melanjutkannya dengan menekan tombol save. Message di bagian kiri bawah ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil membuat purchase order dengan nomor 4500017826. Nomor ini akan digunakan untuk melanjutkan ke exercise 4 strip 2, create a good receipt by referencing a purchase order. Silakan teman-teman juga yang sudah mencoba exercise ini mencatat nomor tersebut sehingga nanti dapat digunakan di exercise 4 strip 2. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.